gbp di Bullish; Waspadai Sedang Rebound. hias harian pergerakan GBP/USD terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase rebound.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 Sebaliknya waspadai jika harga GBP US diterus bergerak ke bawah dan menembus level 1.35185 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.34903. Sekian analisa forex untuk tanggal 9 Februari tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212